Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari Jumat yang berkah Salam Sejahtera Baik Dimanapun Anda berada Oke okay, Konten hari ini saya akan memberitahukan Yaitu Bagi ekspatriat Baik Yang mau cuti Maupun yang sudah cuti di Indonesia, oke okay, teman, oke okay, sahabat, ini penting sekali. Informasi ini karena negara Saudi sudah mengizinkan untuk masuk tidak melalui transit dari negara satu ke negara lainnya. Maksudnya, bisa masuk ke Saudi, yaitu. Derek, yaitu langsung tapi itu pun ada syaratnya dan syaratnya itu pun ada yang manis ada yang pahit hmm. seperti pahitnya kopi espresso ini yang bagi cuti sebelum-belumnya tetapi manis buat teman-teman, saudara-saudara yang Ingin cuti di hari-hari ini, di bulan-bulan ini, dan selanjutnya. Saudi mengizinkan untuk masuk di negara-nya bagi yang sudah divaksin dua kali. Permasalahannya yaitu vaksin dua kali bagi teman-teman yang sudah Cuti sebelumnya otomatis Baik Karena apa? Karena belum vaksin nah, itulah Problemnya yang Sudah cuti duluan Oke okay, Solusinya yaitu Kalau mau masuk di Saudi Bagi teman-teman yang Sudah terlanjur cuti Di bulan-bulan yang lalu Anda harus vaksinnya itu satu yaitu AstraZeneca dan Pfizer itulah yang diperbolehkan untuk negara Saudi akan tetapi kebanyakan teman-teman dan saudara-saudara yang sudah cuti vaksinnya adalah Sinopak Sinopak made in China nah, Kembali lagi menanyakan Cina ya. Sinopak gak diakui di negara Saudi. Itulah. konsepsinya Pahitnya untuk teman-teman yang duluan cuti. Terus manisnya. Yaitu buat teman-teman yang belum cuti. Ataupun yang mau rencana cuti di bulan-bulan ini dan selanjutnya. Karena sebagian besar teman-teman sudah divaksin yaitu AstraZeneca dan Pfizer itulah informasi yang saya dapat ini bisa dipertanggungjawabkan dan, ya itu tadi uh, teman, sahabatku kalau Anda mau masuk di Saudi harus vaksin selain Sinovac Ya terutama Yang dia minta dari negara Saudi Yaitu AstraZeneca dan Pfizer Dan lain-lainnya saya tidak tahu Yang jelas setahu saya Dua itu ya. Mudah-mudahan informasi ini Sangat bermanfaat sekali Terutama bagi ekspatriat Yang mau cuti Ataupun yang mau balik Sebelumnya saya banyak-banyak terima kasih karena Anda telah menonton video saya dan semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Selamat jumpa di video-video selanjutnya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.